Dalam sebuah ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim, siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya. Kami katakan kepadanya, jadilah kalian kera yang hina, Quran Surah Al-Akrof ayat 166, ayat di atas merupakan salah satu kandungan Al-Quran, yakni kisah umat terdahulu agar bisa kita jadikan pelajaran. Menurut para ahli tafsir, ayat di atas berkisah tentang kaum ashabul sab, umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang melanggar perintah dari Allah. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah pada hari Sabtu dan harus meninggalkan pekerjaan sehari-hari, termasuk menangkap ikan. Akan tetapi, mereka berkhianat dan justru tergoda dengan ikan-ikan di sungai yang muncul pada hari Sabtu. Allah berfirman, dan, tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik, Quran, Surah Al-Aqra, ayat 163, negeri yang dimaksud dalam ayat di atas. Menurut Ibnu Kassir, adalah negeri elat Aila Elia, sebuah desa yang berada di antara Madian dan Atur, At eltor tidak jauh dari Teluk Akobah dan pesisir Laut Merah. Menurut mayoritas ulama ahli tafsir, penduduk negeri tersebut dikutuk Allah menjadi kera karena mereka melanggar larangan dari Allah agar tidak melakukan pekerjaan apapun selain beribadah di hari Sabtu. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa mereka dikutuk menjadi kerabukan dalam segi fisiknya, melainkan sifat-sifatnya saja. Sementara itu, dalam sebuah riwayat dikisahkan tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menangis di hadapan Ikrimah. Ikrimah pun bertanya tentang penyebab Ibnu Abbas menangis. Singkat cerita, Ibnu Abbas menangis karena membaca sebuah ayat yang mengisahkan tentang umat terdahulu yang terkena azab dari Allah. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Quran Surah Al-Aqraf Ayat 165 Demikianlah kisah kaum Ashabul Sab, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.